So hari ni saya nak cerita sikit berkenaan dengan uh, strata title. Okey, um, dia strata title ni dia subjek yang apa topik yang besar. Jadi saya pecahkan kepada dua bahagian eh. Uh, so kalau ikut strata title ni dia ada tiga, uh, dua akta dan satu regulation yang semua orang kena uh, faham eh siapa yang involve dekat dalam strata title ni. Kalau sekiranya dia Uh, developer uh, dia perlu tahu berkenaan dengan apa tu uh, uh, strata title act 1985 hari ini kita akan go through yang that one and then kalau sekiranya pengurusan harta, uh, tanah selepas strata te, strata title diberi itu under strata title management act uh, 2013 dengan housing and development act eh akta 118 pum uh, kena pilih so basically um, Uh, dua akta ni basically saling uh, saling bantu membantu. Basically yang bahagian akta yang uh, uh, akta hak milik serata 1985 ni adalah untuk pendaftaran dan keluar hak milik serata. Jadi nak nak keluarkan grant tu perlu kan uh, berasaskan kepada uh, serata title uh, serata title X ni. Tapi ingatlah eh, semua serata title act ni dia uh, apa tu? Uh, in accordance sudah apa tu? Kita punya uh, kanun tanah negara. Okey jadi basically dia uh, in accordance jadi dia tak boleh uh, tak boleh belainan berla daripada apa yang ada dekat dalam kanun tanah negara, uh, kanun tanah negara tu and then akta pengurusan strata uh, strata untuk 2013 di uh, ini di apa tu diluluskan 2013 dan digazetkan pada 2015 yang ini untuk bahagian pentadbiran pembadanan pengurusan uh, dan uh, apa tu pengurusan pengurusan skim uh, berserata Okay, yang ini saya akan go goto untuk bahagian yang kedua. Okey, so elemen-elemen dalam apa tu dalam skim strata ni, kita satu kita ada parcel ataupun petak yang ini yang rumah yang kita beli, lepas tu kita ada petak aksesoris, ni selalunya parking. And then lepas tu kita ada um, apa tu harta bersama eh. surau, um, apa padang permainan, uh, swimming pool, eh, itu harta bersama. Lepas tu ada blok sementara juga. Blok sementara ni um, bila kita dapat permit apa tu membina selepas kita dah menguruskan nas uh, kertas title tersebut okey and then uh, saya apa tu petak ialah uh, unit individu yang kita pegang hein, unit rumah kita and then petak tanah adalah kawasan yang apa tu kalau sekiranya dia uh, certified landed area okey and then uh, petak aksesori untuk parking harta bersama macam uh, swimming pool so and then lepas tu dia ada Uh, uh, unit share, unit share ni dia ada pengiraan dia, pengiraan dia formula dia ialah uh, dia dia bagikan kepada dua, satu ialah kita punya parcel lagi satu apa tu uh, kita punya aksesori parcel, jadi untuk yang bahagian A tu ialah kita punya parcel, kita punya square feet, kita darabkan dengan dia punya weightage, jadi dia ada weightage ni berdasarkan kepada nilai. lah eh. kalau sekiranya uh, apartment yang eh, kawasan lobby ada, ada lobi satu kalau tak ada lift 0.85 so darabkan okey so kalau uh, kalau unit uh, blok sementara yang saya cakap tu bangunan yang dicadangkan untuk didirikan dan uh, peringkat seterusnya utama ialah undang-undang kecil uh, SSS nanti saya akan tunjukkan okey pembandan pengurusan ialah apa tu MC uh, management committee and then uh, perbanan pengurusan subsidiary ini maksudnya subsidiary management committee ha, ini kat bawah dia lagi lah eh. and then daftar buku serata ini the last part sebelum kita diberi uh, apa kita punya grant so pecah bagi bangunan ni bila dia bersebut pecah bagi bangunan mana-mana bangunan yang mempunyai dua tingkat atau lebih so maksudnya katakan adalah satu, ada satu um, uh, rumah and then dia pecah dua, maksudnya dia ada macam, contohnya macam townhouse kan, ha, contohnya macam townhouse ataupun apartment, jadi ini dia masuk dekat dalam strata title punya act okay? and then ada juga yang macam contohnya kalau kita pergi dekat uh, Sunway, Richway ataupun Eastwood eh? so yang itu dia un, dia uh, stratified landed area, jadi kat situ dia ada rumah, uh, rumah contoh, sama ada double story ataupun terrace house and then uh, ada banglo ataupun semi di tapi dia ada clubhouse. Yang ini selalu orang panggil uh, apa tu? Uh, gated gated. So basically perkataan gated garden ni hanya untuk yang strata title sahaja eh. Kalau sekiranya ada satu taman yang dia ada guard dekat luar, uh, itu bukan gated garden. Dia memang gated tapi dia bukan gated garden. Ada beza kat situ. So dalam segi undang-undang, tidak ada orang boleh halang orang untuk masuk dalam taman. Orang luar ada hak untuk masuk dalam taman jadi tak ada orang boleh halang ok tetapi disebabkan uh, uh, keadaan semasa jadi uh, majlis menutup sebelah mata ha, ini exactly apa yang dekat dalam Surabah eh? kalau you baca cari Surabah majlis tutup sebelah mata untuk orang buka pagar tapi pagar tu isef adalah uh, ataupun uh, gad dengan tempat pagar bungit tu isef dia bukan uh, apa tu bangunan yang sah Okay, maksudnya kalau ikut undang-undang majlis akan terpaksa kena robohkan faham tak ha, tapi hanya kalau sekiranya dia aa, apa tu gated and guided maksudnya certified kam, aa, punya area aa, apa tu guard tu memang memang guard yang ada dekat luar untuk untuk jaga orang keluar masuk tu ah itu memang memang dia memang berhak untuk berada kat situ dan dia ada hak untuk nak aa, tak menguruskan sama ada orang tu masuk ataupun tidak okay so kalau kalau sekiranya yang ada strata title ni, dia ada undang-undang kecil dan sebagainya So kita ada tiga skim strata, satu skim strata bangunan bertingkat yang ni Apartment, landed strata yang ni macam yang saya sebut yang macam dekat kita Tijani, eh. macam kat office kita tu ada satu tempat nama dia Tijani yang itu landed strata, lepas tu kita ada pembangunan mixed development mixed development macam yang apa tu so KL punya ni baru-baru ni kita makan apa tu kat mana? Apa nama tempat tu? Uh, jadi dia kat bawah dia tempat uh, bawah tu tempat kedai atas dia apartment. Okay mixed development. Okey, sekarang kita cerita uh, detail sikit uh, proses permohonan dia. Proses permohonan dia okey ah uh, so far sebelum saya pergi sini ayo okey, kalau okey angkat tangan sikit. Saya nak tengok okey eh so far okay, saya ada tujuh minit lagi, so proses per, uh, per, uh, permohonan dia mula-mula dia buat kebenaran merancang eh dekat uh, One Stop Center di Pejabat Tanah and then pemaju mengeluarkan permohonan untuk uh, develop, uh, development order and then sekiranya kebenaran merancang tu dibenarkan dan dia akan bagi tiga syarat sama ada syarat satu, dua dan tiga eh. so ini yang terbaru, eh, ini adalah amendment yang terkini uh, yang saya sebut tadi tu, akta pada uh, 2013 dan digazatkan pada 2015 Okey? so lepas dibuatnya pelan-pelan bangunan dan uh, dapat kelulusan pelan-pelan bangunan, dia kena buat permohonan sijil formula unit share SIFUS eh. dia panggil SIFUS, ini uh, sebelum jualan tu uh, sebarang jualan untuk unit serata tu di, dibenarkan, maka uh, apa tu apa, pemaju kena dapatkan aa, kebenaran dua, satu kebenaran untuk pelan tapak dan lagi lagi lagi satu ialah sijil formula unit share ataupun sifu ni ya. Eh. So satu perakuan oleh APTG negeri sebagai prasyarat permohonan. Eh. Jadi dia wajib dapatkan dia sebelum dia aa, se dapatkan aa, sifu ni sebelum dia buat sebarang jualan. Okay and ini adalah contoh dia, dapat eh, yang dikeluarkan oleh uh, pejabat tanah negeri sembilan. Jadi dia ada dua pages, eh, satu uh, bahagian depan berkaitan dengan pemilik pemilikan dengan kawasan, dan bahagian belakangnya ialah jenis pembangunan yang dibuat. Okay, so you guys kalau sekiranya nakkan kan uh, apa tu, uh, nak kan uh, presentasi ni, bila tahu dengan Sue, eh. nanti saya akan bagi kat Sue. Okey so kemudian yang keduanya ialah jadual petak ini adalah pelan lokasi tingkat tandakan tandaan seperti dalam Seksyen 9 eh and dalam apa tu uh, ini termasuklah semua petak-petak harta ini contoh dia lah eh. so termasuklah lokasi dan sebagainya tapi dia ada lagi detail lah ada detail dia panggil pelan akuan strata uh, jadi lagi detail daripada tu tapi ini uh, apa tu yang ni uh, contoh dia eh. contoh pelan apa tu dia panggil penjadual uh, petak okay. so lepas dia dah dapat sifu tu dengan jadual petak barulah dia boleh uh, dapatkan dia punya ada uh, punya lesen untuk batu uh, marketing dengan lesen untuk menjual okey so lepas dia dah sampai superstructure, superstructure ni macam ni uh, bawah ni kita ada substructure atas bahagian atas bila superstructure dia semua dah siap maksudnya dia punya dia punya beam semua dah settle eh. bila beam dah settle je maka dia kena kemukakan uh, permohonan untuk apa tu uh, apa tu untuk uh, membuat apa tu uh, a permohonan untuk certificate of proposed strata plan okey jadi yang ni dia buat dalam dia tempoh permohonan 3 bulan dari tarikh perakuan SSS okey super uh, stage dah siap okey lepas tu uh, lepas tadangan tu dah dibuat and then barulah Uh, dia terima sahih makan permohonan pejabat tanah terima sahih makan permohonan permohonan dia ambil fee dan sebagainya dan mendapatkan ke, uh, kelulusan PTG Okey, perakuan uh, Jupen makan cek last kalau sekiranya everything in order kadang-kadang eh. apa yang awak hantar dengan apa yang awak buat tu kadang-kadang tidak menepati jadi Jupen makan cek dulu maksudnya dia akan ukur dulu everything okey, baru dia keluarkan CJ okay. Okey so ini adalah uh, dia punya uh, ringkasan eh mula-mula dia buat apa tu uh, permohonan kemudian kelulusan besarat dia ada tiga uh, tiga syarat tu kemudian kelulusan pelan bangunan kemudian permohonan sifus okey uh, you pergi je uh, one stop center PTG jadi nanti dia akan dia akan apa you buat dekat situ je masuk dekat online tu je failkan jadual petak pada COB Commission Commission Commissioner of Building and then lepas tu pengeluaran lesen dan permit kemajuan perumahan baru boleh jual lepas tu bila dah capai superstructure stage then dia akan kemukakan within 3 bulan dia kena kemukakan uh, pelan cadangan apa cadangan pelan serata and then uh, kepada JUPEM JUPEM akan semak kalau everything all in order barulah permohonan hak milik serata tu boleh dilakukan keputusan PTG untuk lulus ataupun tolak masa tu, so, kelulusan aa, apa penyediaan serata oleh JUPAM dan masa dia serah kunci tu dia kena serah sekali-sekaliarung, maksudnya masa dia serah kunci pendaftaran hak milik serata tu tel, telah selesai, faham tak, tak macam dulu, macam dulu kasih kunci dulu serata ganda-ganda tak siap lagi kan, sekarang melalui apa tu aa, apa, yang terkini dia kena serahkan serentak, boleh? Baik, terima kasih banyak. So saya serahkan kembali kepada kita punya apa tu kepada kepada MC ibu An. Terima kasih kerana mendengar apa tu sedikit sharing saya.